Pakai aktris batik, Sandra Dewi dipuji perempuan tercantik se-Indonesia Tak akan ada habisnya jika membicarakan soal kehidupan para publik figur Mulai dari masalah pribadi, kisah asmara, sampai cara mereka berkenampilan pun tak pernah lepas dari sorotan media Hal ini juga tampaknya selalu terjadi dengan Sandra Dewi Aktris cantik kelahiran Bangka Belitung itu masuk dalam deretan publik figur yang selalu ditunggu-tunggu kabar setiap harinya ia pun terbilang rajin membagikan berbagai potret kesehariannya di laman Instagram pribadinya Lewat berbagai unggahannya di media sosial itulah, Sandra Dewi kerap berkomunikasi dengan para penggemarnya Saking banyaknya penggemar di dunia maya, postingan Sandra Dewi pun tak pernah sepi dari komen para netizen Ia juga selalu mendapat puluhan ribu likes di setiap unggahannya Entah itu unggahan dirinya sendiri, atau potret-potret dua jagoan kecilnya yang menggemaskan, yakni Rafael dan Mikhail Moeis Terbaru, Sandra Dewi sukses membuat netizen takjub dengan penampilannya Mengenakan outfit dengan motif serba batik tampilan Sandra Dewi ramai dipuji Bahkan ada yang menyebut Sandra Dewi adalah wanita tercantik se-Indonesia Dalam postingannya tersebut, Sandra Dewi terlihat cantik dan anggun dengan balutan busana bercorak batik Kulit putih mulu Sandra Dewi terlihat sangat serasi dengan baju batik yang didominasi warna ungu itu Tak lupa Sandra Dewi mengenakan bandana sebagai aksesoris pelengkap yang tak boleh ditinggalkan Rambut hitam panjangnya dibiarkan tergerai begitu saja Sandra juga tak lupa mengenakan masker dengan motif dan warna yang senada seperti busana dan bandananya Tampaknya foto ini diambil Sandra untuk kebutuhan endorse. Baru diunggah 3 jam, postingan istri Harvey Moeis ini sudah mendapat lebih dari puluhan ribu likes. Banyak yang mengaku senang melihat penampilan Sandra Dewi mengenakan busana motif batik ini. Menurut mereka, Sandra Dewi terlihat seperti perpaduan Kartini modern dan Princess Disney. Bagaimana menurut kalian?